Come <laughs> on. Jadi tuh kita ini berdua. 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur darilah Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa karena atas segala limpaan rahmatan karunianya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan dapat hadir dan mengikuti ubacaraan Memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022, salawat serta salam kita haruskan kepada jenazah alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para para keluarganya, para sahabatnya dan juga para para pengikutnya yang dia setia kepada anjaran hingga akhir jalan dan semoga pula kita mendapat sahabat dari mereka Republik Indonesia yang berjudul untuk sesuai sehingga patut direfleksikan dengan sedap dengan selalu memanjatkan doa untuk para pejuang dan pahlawan yang telah merebus kemerdekaan sehingga kita terbebas dari penunggu penjajahan. Semoga para pejuang yang telah mendahului kita menerima Ya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai para suhada. Pada momentum yang membahagiakan ini, sejatinya kita harus terus menanamkan semangat juang para pahlawan, semangat untuk menjadi lebih baik dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif dan produktif, serta terus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk memperkokoh kedaulatan, kesatuan serta kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tandirin yang berbahagia Ingatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77 Tahun ini mengambil tema Pulih dan bergerak menata kembali Kehidupan yang kelarang yang lebih baik Untuk itu bagi bagian dari anak bangsa Yang memiliki nilai-nilai semangat patriotisme Dan protokol kesehatan Dan melaksanakan vaksinasi Secara empat Bersatu padu menurunkan angka stunting Dengan melakukan berbagai intervensi sehingga akan meningkatkan IPM di berbagai sektor. Hari ini, sejalan dengan visi kompetensi anjur yang manjur, mandiri, maju, berhubung, dan berada adik Adilin yang berbahagia, Demikianlah adalah juga yang dapat saya sampaikan. Mengkoordinasi pimpinan kecamatan Ciranyang juga mengucapkan terima kasih pada seluruh warga masyarakat Ciranyang yang saat ini antusias merayakan kemerdekaan hari ulang tahun Kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-77. Merdeka! Kembali lagi Terima kasih atas perhatiannya. Bilahi Taufiq wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bacaan doa. Allahu smastiin. Amin. menyertai segenap kami bangsa Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Abadi, bangkitkanlah semangat juang seluruh anak Allah, Tuhan kelimpah Berjuta rahmat, kami memohon kepadamu bersama seluruh rakyat. Semoga bangsa kami pulih, lebih cepat, bangkit, lebih kuat. Menyongsong cita kehidupan bermanfaat, semoga bangsa...